Sana aku berdiri tentang tinggi. Sini, kami melebur diri bersama dalam suka dan duka. Di sini, kami mencari arti tentang tingginya langit dalamnya bumi. Ku jatuh. Kau bimbing, ku lemah Kau papa, ku hancur Kau tutur, oh guruku Terima kasih Atas bimbinganmu Terima kasih Atas nasihatmu Ku hanya bisa akan dirimu Ku hanya bisa Mengenang namamu Semoga kau bahagia Oh guruku SMK Mandiri kemka mandiri setelah debut dalam hidupku kami dalam meng tapi kehidupan yang keras, penuh rintangan, halangan, -halang. bagai melintasi batu karang yang terjamin jengka. memoya, menyentak, kami tetap bangkit dan berjaya di puncak tanpamu. Kami bukanlah siapa-siapa, perjuangan dan pengorbananmu tak akan sia-sia di kesen kamandir. Kami bertekad meraih prestasi terbaik, urus makan bagimu. Sehatmu, ku hanya bisa Doakan dirimu Ku hanya bisa Mengenang namamu Semoga kau bahagia Oh guruku Semoga kau bahagia